kum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat waras selalu, rezeki lancar untuk kita semua. Setelah nyeruput wedang kopi seperti biasa, waktu yang kita berburu Duku Garuda Pancasila langsung aja sikit. akhirnya nemu juga teman-teman Alhamdulillah kita cari parkiran dulu sebentar yuk kita cek mendekat tampan hijau cuman saya yang kurang terawat ini daerah sekitarnya ada tulisan persil dawan ya ini persil ini uh, ikut rawo kangkung atau ikut dawan wetan ya mungkin ada yang tahu dari teman-teman di sekitar Lumajang silahkan komen ini tampaknya ada seperti bekas taman di depannya lokasinya cukup hijau di daerah hijau memang ini area sekitarnya persawahan. Dan juga banyak rumah-rumah warga, uh, sepertinya baru dicat ulang. Cuman sudah berlumut, penampakan dari sini kelihatan ya, sudah mulai banyak lumutnya karena mungkin kurangnya perawatan dan rumput-rumput liar di sekitar sudah mulai tinggi teman-teman untuk lambang-lambang sila juga masih lengkap dan bagus ya seperti yang saya bilang tadi sepertinya Habis dicat ulang Mungkin beberapa bulan Atau beberapa tahun kemarin Cuman Mulai berlumut lagi Tampak di kanan kiri Garuda juga Mulai itu Berlumut Pakai ejaan baru ini teman-teman Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lengkap semua e, lambang sila dan juga sila silanya tulisannya masih lengkap nggak ada yang lupas ataupun rusak cuman di sekitarnya ini aja yang kurang terawat. Mungkin karena jauh dari pantauan. Saya rasa cukup sampai di sini review tugu Garuda kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat warah selalu, rejeki lancar untuk kita semua.